halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel youtube saya ramadhan kali ini saya mau ngasih tips bagaimana bagi pemula di shopee untuk daftar gratis ongkir oke langsung aja pertama kita buka aplikasi shopee nya jadi teman teman yang sudah memiliki toko shopee atau baru daftar di toko shopee lebih baik daftar ungkirnya ini halaman depan shopee ya langsung aja kita klik notifikasi ya notifikasi ya letaknya di sini nih nih notifikasi ya sudah kita klik lalu ini kita lihat kita Scroll kita klik klik ini daftar program gratis ongkir Oke okay, lalu kita klik ya di sini sama-sama kita baca selamat penata kamu sudah diproses dan program gratis ongkir kamu sudah siap untuk diaktifkan jadi sebelumnya saya sudah daftar nah, jadi yang perlu disiapkan adalah pertama foto KTP yang kedua adalah foto orangnya megang KTP. Jadi jangan lupa untuk mengikuti langkah di bawah ini untuk memastikan mengatur ini dan juga memastikan pember subsidi yang lancar ke kamu ya. Langkah pertama wajib update berat barang semua produk di shopee. Jadi sama ketika kita uh, apa mengupdate atau mengupload barang produk kita ke Shopee ya di sini ada jasa kirimku kita tajen regular langkah kedua adalah setelah pengirim klik kanan kirim setelah pengiriman klik kirim lalu masukin rwbel oke okay. cek status Nah. oke kita klik ini ya paling bawah oke kita klik kita lihat proses selanjutnya ini adalah alamat toko saya ya di disini jasa kurir ya yang akan kita gunakan kalau misalnya kita milih J&N Rick. Ya, benar menurut bila Anda mengaktifkan jasa kirim ini maka jasa kirim JNN reguler yes dan dinonaktifkan. Ya, takut ini aja. Oh, send Sunday. belum Oke belum tersedia ya Ya ini adalah Jasa pengiriman Yang akan kita Gratis ongkir Lalu kita klik simpan ada keterangannya oke itu aja ya teman-teman terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi